Sangat kotor sekali, teman-teman. Ayo kita ambil ya, kita masukin ke keranjang ajaib ya, teman-teman. Halo, teman-teman, gak mau mencari mainan lagi nih, teman-teman? Tapi, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, teman-teman. Ayo kita cari tuh, lihat wow, ada apa itu dalam keranjang ajaib, teman-teman. Ayo kita buka Wow Ini mainan kotor sekali teman-teman Ayo kita ambil Nah ini kita bersihkan ya teman-teman Wadidaw Ini ada mainan Banyak teman-teman Tapi kotor sekali ini Ayo kita ambil satu-satu ya teman-teman Tuh lihat Sangat kotor sekali teman-teman Ayo kita ambil ya Kita masukin ke Keranjang Acep ya teman-teman Oke kita ambil satu persatu ya teman-teman Wow Ini kotor sekali teman-teman Tuh lihat Wow Kotor banget ini Tuh ada nempel Kita ambil lagi ya teman-teman Oke kita ambil lagi Tinggal dua ini Satu lagi teman-teman Oke, kita menemukan banyak sekali mainan nih, tapi sangat kotor. Ayo kita ambil air dulu ya teman-teman. Oke nih teman-teman, kakak udah ambil air nih. Oke, langsung kita bersihkan saja ya teman-teman. Ini hewan apa ya teman-teman? Kita bersihkan ya. Wow oh, Ini Oke kita taruh sini dulu ya teman-teman Kita ambil lagi ya teman-teman Wow Ini ber... Beruang kutub teman-teman Oke kita ambil lagi Harimau, teman-teman! Warna kuning. Oke, selanjutnya kita ambil lagi yang ini, teman-teman. Wah, ini teman-teman, warna coklat. Oke, kita ambil lagi apa ya ini? kotor ini teman-teman wow -teman. oh, ini singa teman-teman coklat Apalagi ya oke kita ambil lagi wah ini kotor sekali ini wow ini jaguar teman-teman anak oranye kali ya teman-teman oke kita ambil lagi apa ya ini teman-teman kau -teman? oh, ini harimau warna orang oke kita ambil lagi apa ini kira-kira teman-teman ini hison teman-teman. Oke kita ambil lagi ya teman-teman. Wow -teman. oh, ini kuda nil teman-teman. Buatnya lagi mangap ini. Oke kita ambil lagi ya teman-teman. Wow ini. Baca teman-teman Ini hewan yang terlindungi Oke kita ambil lagi Apa ini ya Panah putih dan hitam Oh ini panda teman-teman Oke ini yang terakhir teman-teman kan apa ya ini? Wow, ini rusak, teman-teman. ini, wow, ini jerapah kecil. Oke, okay, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, teman-teman. Bye bye. Video selanjutnya, ya teteh.